Indonesia mantap Oke, okay, bila sampai di ni, di tempat ontah Nah, ini unta nyani. Banyak hmm. unta, unta capek unta ya. Wah. Nanti jadi nanti dia ini pakai bawa ke sana. Ini nunggang, ini nih, nanti. Ini ada kampung-kampungan gitu. Enggak tahu sih kampung apa. ada baca di map aku. Ini unta nih Orang pakai pakai kuda. Yang mana unta kalian? Hai. Uh. Rumpa kali. enggak ya, mau kalau melambaik ini katanya ini lomba-lomba nak. Nah, ini padang pasir kami di Arab dan kami juga diaman. Ayo ayo ternyata ini bukan Yaman ini di India. Ayo ayo ah semuanya. sekarang kita udah nyampe padang pasirnya Yuhu. ini kita udah nyampe ya di tempat nanti kita bisa foto-foto uh, kalau sore sih katanya lumayan bagus apa sunsetnya terus pagi juga bagus katanya uh, malam kita usahain gak tidur supaya kita bisa lihat banyak bintang pada jatuh katanya. katanya sih ya banyak bintang yang jatuh-jatuh gitu Oke okay, guys, jadi kami baru siap. <guluh> siap sih dari, dari tadi ya sampai. Halo guys. Eh, subscribe jangan lupa, oh iya, Nanti link di bawah, de kochi ya. <tik> Oke, jadi ini udah malam, kami malam mati Duh di sini. Langsung ada langit kita. Wah, nampak sih. Hmm. Si, itu bulan coy, itu bulan. Ah, malam-malam di sini. Halo. Halo. Halo. Hmm, jadi dia lagi buat ini nih. mak. Ya, <tik> oh ya roti ya roti suka dia tadi ada kawan sini waktu kemana nggak pagi pagi bangun nggak bisa dipercayi. Bukakan gak kayu mandi. Kamu <laughs> kalo tidur Jo, bukan tahu. Sini dingin Jo. Morning, morning, chai, breakfast, Maggie, noodles, porridge, morning, morning. Eh sara sahada, sekarang kita kada apa sahada di sini. Gak ngantuk, iya. Muka, muka yang enggak dapat sunrise pagi-pagi. Ada -pagi. udah 2 Kita dapat sunrise kemarin nah, tuh ya. Nah. Ya. Iya. Nah, Kasihan kali. Ini nah. muka-muka yang enggak dapat sunrise jadinya. Nah. Muka-muka dapat ini sunlight nih. Kebanyakan santui banget yang enggak dapat sunrise. Hello everybody. Lelah-lelah nah, nah, aku makan ya, Anak ko pa berangkat mau balik foto berlima yuk ya foto berlima balik dari al ini kontennya sudah kontennya sudah dipersiapkan Halo Assalamualaikum ontaku tidur aja dari tadi oh udah bangun dia coy oh, mau mampak pulang apa nih loh satu aja. ke Aligan dibarisin gak sih yeah. oke okay, sekarang kita balik lagi uh, sekarang kita udah naik onta, udah lagi di perjalanan mau pulang lagi ke hotel tapi kita ke ini dulu Iya ada langco ke tempat mengembalian unta. Abis itu barusan kita jalan lagi ke ini ke hotel. Ya perkiraan jalan ke hotel satu jam lebih lah. Tapi itu perjalanan ke hotelnya nggak macet. Jam itu berarti lama. Ini kita udah di atas unta semuanya. Pokoknya pada lesu nggak dapet sunrise. Pokoknya pada lesu nggak dapet sunrise. Ini ngadap ada matahari juga nggak apa-apa. Udah dua kali dia ke sini. Nah, <laughs> curang nah, itu, curang nah, namanya. Kalian <laughs> nah. uh, curang namanya. Kita orang pengen bangun pagi-pagi biar dapat sunrise, ternyata berkabut di sini. Minwa el Aduh, kita di sini merenung dapet sunrise. Astaga, astaga. Nah lihat ada hari di sini. Come down, come down. chill down kid. down, kid, santai santai, down. <laughs> chill chill. Ini dia, uh, kita udah sampai semuanya nih. Tuh. Ini mamangnya nih. Kalau ini dia nggak ikut naik, unta dia naik nggak di sini, nah, ini nih bang. ini dia yang ini nggak naik kunta dia naik mobil ini, dia yang mau makanan mobil ini. ini anak kecilnya, sedikit sini warganya. Ada beberapa kepala keluarga, kayaknya nih, di